Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang uh, para subscriber ya. Di sini saya dapat servisan musik box ya, musik box. Posisi konektor copot ya. Dan untuk pembongkaran uh, silahkan kalian bongkar depan dulu ya seperti ini ya jaring-jaringnya dulu yang dicopot karena bautnya ada di bawah ini dan hampir sama di semua musik box ya yang bautnya tidak terlihat itu yang pertama dibuka adalah jaring-jaringnya yang di depan itu dicopot dulu ya Lalu setelah itu bautnya ada di bawahnya ya. Kalau kalian kesulitan, tinggal kalian congkel aja pakai alat yang kalian punya ya. Kita mulai bongkar baut-bautnya, ya. Setelah itu, kalian tinggal, eh, jika sudah terbuka bautnya, angkat sedikit-sedikit, ya. Seperti ini, nah, terbuka, dan jangan lupa, well, eh, kabelnya jangan sampai ketukar, ya. Pin flashnya ya, pin flashnya itu ternyata keangkat ya, dan tahanan paling depan juga ikut terangkat. Dan di sini saya mencari jalur flashnya ya, apakah masih terbaca ya. Dan masih ada tutup gitu jalurnya, ya. ternyata masih bisa. Dan di disini pinnya hanya ada tiga, ya. Plus dan sisanya ground, ya. Dan jika tahanan tengahnya sudah pada jebol, ya. Usahakan kaki-kakinya disolder kuat ya, agar tidak jebol kembali.